Baik, selamat siang Siang Silahkan coba perkenalkan Nama biar orang tahu tinggal siapa saya Promo ngobrol siang ini Saya dengan Ibnu, Pak Lanjut Tinggal di mana, ya? ya. nih. Kan? Di Desa Manggaya Desa Manggaya. ya. Oke, ya Ngobrol-ngobrol biasa lah, kan lagi pasar. Wi jaringan wifi di blok LB sini kan ya. punya Pak Ema ya hmm. kita berkataan ikut Pak Ema saya ikut Pak Ema jalan 3 tahun jalan 3 tahun jalan. Ya? dari awal Pak Ema PT Barokah abad jalan ini berdiri saya ikut oh. jalan sudah itu ya nah, ini ngomong-ngomong ehm. pernah lihat saya di Betul sudah. Kenapa? waktu kamu kenal saya dari lewat sosial. Ya YouTube, ya, diwang nah, lihat video yang bap Bapak di gedung DPR itu. Ah. Bapak bilang jangan suruhkan kami dengan polisi. Ketika wah, buat juga message di YouTube itu ya. Itu kalau di TikTok, YouTube, YouTube. Ya di YouTube ramai di TikTok, lebih ramai lagi tadi gitu, ya. Gila kok kata Betul party mengenal oh. karena jual. Ini saya akan menyebutkan beberapa tokoh. Ya, yang mana yang kamu kenalkan kan jarang kamu bah apa lihat-lihat kayak politik kan suka politik Enggak, enggak ya? Enggak. Karena fokus di kerjaan ya. Enggak apa penting, ya. Sambil nyata, sambil nentahin, Sambil sambil ngerokok, Pak. Iyalah. Sambil <laughs> santai. Nah, ini saya mau sambil tanya-tanya Karena kamu kan pasti sibuk dengan pekerjaanmu Enggak kondisi perpolitik di Indonesia, ya kan? Yep. tapi yang jelas Ibnu tahu saya karena lewat Medsos Medsos, begitu Saya akan menyebutkan beberapa tokoh Apakah kamu pernah dengar? Atau bagaimana di media? Yang mana, ya? Nah, ini tokoh-tokoh ini misalnya ada Pak Prabowo Sudianto, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Bu Maharani, ada Erick, Pak Kohir, ada Pak Erlangga. Di antara sekian tokoh-tokoh ini yang saya sebutkan, yang pernah kamu dengar atau mungkin lihat, yang mana saja? Saya sih sebelum melihat dulu, sampai saat ini ya kalau nonton nonton vlognya Pak Ganjar oh Pak Ganjar ya, ya. itu di TikTok apa di YouTube? YouTube YouTube YouTube ya YouTube Pak tapi hmm. Pak Ganjar aktif di medsos ya karena kamu suka liberi ibnu saja yang tidak tahu apa itu politik <laughs> <No>. <laughs> karena lihat itu kenal Pak Ganjar Nah, selain Pak Ganjar siapa lagi nama um, uh, Risma ya Bupati Bapaknya itu Jawa Timur ya. Oh, mantan wali kota. Iya. Ya, ya. Burisma. Itu aktif juga saya lihat itu. Ada medsosnya itu. Media sosialnya. Ada lagi nggak lah selain yang dua itu? Kang Deddy Mulyadi. <laughs> saya Wah, lihat itu, itu sering <laughs> Saya lihat. <laughs> eh, hey, saya juga lihat medsosnya. Sampai juga ke Hempomo itu medsosnya. Ya. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi. Lebih, lebih sering Kang Deddy Mulyadi kita kangenin ya karena kegiatan sosial ya saya juga suka ya mau lihat blog nah, inilah pentingnya media sosial karena apa? yang saya katakan tadi, suka libur masih ikmu saja dan tidak tahu apa itu taunya itu ya buka handphone lihat nah, viral oh, iya. kayak kamu jadi mulia ya. dia artinya kalian jadi kenal Benar ya? Iya Yang di Kang dedi apa kegiatannya yang kurang-kurangnya? Kalau oh, Kang Deddy itu sosialnya Benar. ya kayak membantu-bantu orang ya Bantu-bantu kayak Contoh Misalnya pedagang kecil dia Ya pokoknya ketemu yang di jalanan apa yang perlu dibantu, dibantu. Bantu ya Kamu tahu enggak siapa Kang dedi mulyadi? Nggak, Enggak gak tahu? Enggak tahu Itu mantan Bupati Purwakarta Habis itu, gue jadi anggota DPR Riri ya. Sekarang tahu saya kalau dia anggota DPR RI. Oh, baru tahu. baru tahu. Di media sosial ya. yang jelas setelah ini ya Kalau pengganjar tahu apa jabatannya? Bunur ya? Bunur mana? Bunur Jawa Tengah Danesiri nonton temeninya ya. ya Kalau Pak Prabowo enggak pernah kamu Dia di media sosial, Pak Prabowo Gak. ya sekali pernah nonton sekarang kan dia sebagai menteri pertahanan ya Saleh Oh pas boleh jadi menteri pertahanan hmm. jadi kamu jadi tahu ya, ya. karena di, med di media juga gitu kita match terus artinya banyak saudara-saudara kita ini mengenal sosok seseorang karena di media sosial ya Betul. karena nggak pernah ketemu gak pernah buktinya saya ini dikenal sama istri lewat Media sosial. Media sosial. <laughs> Mungkin kalau saya tanya ini yang jarang aktif di medsos ya, saya, saya mau tanya kenal apa enggak ini yang jarang di medsos. Ini. Pernah dengar? Eh contoh wakil ketua DPR RI Pak Pak Dasko pernah dengar? Gak pernah. gak pernah, memang di medsos. Kalau Ahmad Dhani tahu, tahu, ah, Iya artis, ya, ya. artis. Ah, masih iya, iya. Kalau pernah dengar gak, Pak Musani, Pak Sekjen Gerindra? Ya, ya, ramai di medsos kali ya. paling kamu kenal kayak jadi perbus denger tahu, tahu ya, <laughs> ya. ya tertawa lah ya. Tau. Oh, tahu. Allah telilitar. Tahu, tahu. Dirale bay mong. Saya sedang mau menuju ke sana biar dikenal orang kayak Pintar. Iya, <laughs> Nyatanya kamu kenal saya juga lewat Mas Sol. Betul. Kang ya. anu, Tapi Caimin pernah tahu Caimin. Caimin, Caiming. Ketua PK Ketua Partai PKB. Saya menjabat sebagai sekretaris. Seperti yang kamu kenal yang punya medsos ya Eh Pak Nadia Siapa lagi Pak Deddy Mulyadi Kan Deddy Pak Prabowo pun tahu karena Ada video-video domestik pertahanan itu ya Nggak tahu kalau Pak Prabowo Ketua Umum Partai Gerindra nggak tahu Nggak tahu Ini lagu kota medsos ini mau kalian bersus memang susah kan diri kan mulyadi kan diri mulyadi tahunnya nyangkota dpr nggak eh, tahu kalau mantan bupati ya uh, setelah nonton vlognya dia aja sih kan pernah beberapa vlognya dia kan ya mencapin dia pernah jadi bupati uh. kayaknya bupati kabupaten bekasi mungkin kamu nggak tahu ya Enggak <laughs> <laughs> <laughs> nggak pernah muncul di di di YouTube apa ya jadi itulah ini lepontnya memang setiap pejabat kalau bisa punya media sosial kayak YouTube, baik TikTok ya mau tidak mau ini era digital jadi untuk mengenal sosok sekarang ya yang paling tepat ya dia ya, ya, ya. kayak ibu Risma aja masuk kamu kenal ya kan walaupun ya. kamu bupati Surabaya padahal tidak ada kabupaten kan ya, Balik kota, balik kota ya. Jadi ini kawan, ya ini masih musuh saja yang, yang punya sekolah yang sudah kegiatan ke masyarakat. Tidak tahu itu, tidak kenal orang. Ya, ulangi, ini semua orang lewat, lewat Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang di kaum yang bertanya apa semua? Ya kan? Tapi dengan adanya handphone, eh, jadi kenal beberapa orang. Dan saya sebutkan tadi itulah kekuatan media sosial apalagi masih pun tidak paham apa itu politik. <Sanai> <Sanai> Tapi ya saya sebutkan tadi beberapa orang kenalnya doang metro, ya. karena saya sebut beberapa toko, <Sanai> Kamu nggak kenal karena memang nggak punya metro. Istri <Sanai> putus. Kalau Kompandi John pernah dengar? Enggak pernah dengar. Aku tadi cerita <Sanai> <throat> nggak pernah ya? Iya karena yang gak terlalu viral kayaknya maksudnya yang viral viral aja yang kamu tau ayah Pak Tadilintar <laughs> Pak Imong siapa cuman? lagi Pak Bulyadi Pak Kanjar Masri Risma. Burisma Pak Prabowo karena menteri pertahanan nah, gitu tapi gak ngerti kalau Kutung Portagirin harus gak ngerti <h�> gak paham gak ga paham ya apalagi ditanya capres capres tambah pusing ya kan? Siapa? mau oh, tahunya kalau udah ada apa foto-foto di jalanan kali ya? ya Itu mungkin nanya siapa itu? Ah, ya. Inilah pentingnya ya. Melakukan diluar medsos. Oke, terima kasih Mas bisa melanjutkan ya. Ini luar biasa. Ini hikmahnya adalah bahwa setiap tokoh itu harus aktif di, ya. di media sosial seperti Facebook, YouTube itu oh. orang udah jarang nonton TV ya, oh. kamu sehari berapa kali nonton TV? Sudah, tidak pernah. Oke. Okay. Ya, di media media sosial itu di WA ada, ya grup-grup WA -grup sering dapang nggak kayak info-info apa gitu dari grup WA ya, ada. Oh nggak ada. langsung dari YouTube ya. YouTube aja, friends gitu ya. ya. Tiktok, Tiktok juga sih. Tiktok nggak. YouTube aja sih saya. YouTube. Ah lebih ke YouTube aja. Sama Facebook, Facebook. jarang ya. Karena kalau di Youtube, langsung kayak orang nonton ini ya, ya sambil Mendengar gitu ya Oke, okay, terima kasih Mas Ibni Bincang-bincang siang ini, kamu orang Yang pertama kali <laughs> Tampil di gitu. <laughs> Youtube Podcast, itu MPS, Hari ini, hari Apa ini, hari, hari Rabu Hari Rabu, 18 jam 2023 Inti hikmah dari Pembicaraan kita adalah Pentingnya media sosial untuk memperkenalkan uh, seseorang maupun kinerjanya Termasuk kita semuanya Ya mungkin dengan tampilnya juga di Youtube saya ini Mas Ibnu akan bertambah orang yang tahu oh, Ada Mas Ibnu oh, ini ada kan ada. Mas ada. Sih, Mas. Benar Oke okay. Terima kasih Mas Mas. Terima kasih Terima kasih jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh